Of Venesia, di mana waktu itu kita akan membuat City of Mataram yang punya sistem keuangan dan administrasi berbasis blockchain dan lain sebagainya sebagai contoh negeri Wakanda yang baru dan nyata. Salah satunya kita akan menggunakan Irupiah berbasis Gold di City of Mataram tersebut. Akhirnya